Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya PNSK Official.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 Oke okay guys, selanjut ke preset yang kedua Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga guys Oke, okay, selanjut ke preset yang keempat ya. selanjutnya ke selanjutnya yang kelima ya Oke okay, ya. selanjutnya ke presiden yang ke-6 ya <Sess> <Sess> Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh guys. -kan, -kan, -kan, -kan, -kan, -kan, iya, Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-8 ya. Oke, okay, lanjut ke preseden yang kesembilan guys. Oke, okay, lanjut ke preseden yang ke-10 ya. <San> Oke, okay, lanjut ke prinsip yang ke-11. Oke okay, lanjut ke presiden ke-12 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-12 ya. okay, ke ke eh 13. Oke lanjut ke preset yang ke-14 Virtual-virtual modal jedak jeduk jadi anak orang tuan putri mana pakai preset lagi <laughs> <tuk> tujari, awal, tujari Oke lanjut ke preset yang ke-15 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-16. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-17, ya. Lanjut ke preset yang ke-18. <Sed song> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. Oke, lanjut ke episode yang ke-20, ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-21. Okay, lanjut ke presiden ke-22 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-23 guys. Oke, lanjut ke presiden ke-24 ya. Oke, okay, lanjut ke peserta ya. okay, terakhir yaitu ke-25, guys.